Sesu -sesu yang aku coba sendiri. Gitu. mungkin cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat kasih Pemimpin uh, pemimpinku Si merah si Halo mama aku Oh ya. Kita lagi Terima kasor, Bisa salah kok Maksudnya itu. Kita bisa jogot. Ya itu dheweke dalam coba nglaku. Yo malah nyapu. tapi apa apa? Contoh nih, sabu gedang rondo rondo Memgini... Orang meski ini nyata yang ada di dunia Orang meski ini. jangan masuk berarti manganku Ayo, langsung lebih-lebih waktu mau kopi nih mau kopi kopi aku itu apa? kopi lah, gambar gelas Jelas terus begini tak kayak mungkin ciri Genggamku atur, atur, angin angin ini kita paling ya yeah. yeah.